oke telah terekam sudah lewat timer bismillahirrahmanirrahim yuk dibelakang anggot pal ini menuju S1 deloading tadi wuhh dingin banget kasih saya gak kuat dingin santai aja lima aja aran santai aja lang ngopi-ngopi kita di atas. Biar nomor rata kering dulu. Iya tuh. Mana itu siapa? Kang Gopal nah, di belakang. Padahal ternyata ternyata mau was sekaligus. Hooh. -oh. Gus nyantai-nyantai eh oh. disuruh tau cabut. Gitu, om. Lah, ada gua. tau gitu mah nyari loading yang depan ya? Oh -oh. Ayo Mas. Mantap ya Mas. Nih Mas dulu ya. Oke ya. Gimana? di YouTube. Oh <laughs> iya, nipen, nipen, <laughs> ya. nah, sana. Iya. mana? saya Bandung Yang channel multi channel baik itu Oh iya saya lihat. <laughs> Dan nah, lihat Pak cari itu. Heeh. Uh -uh. bisa naik. Anak kampung sih. Anak ya? kampung sini. Uh, mantap. Eh, ini kota yang berapa? Arendra. Mobil depan ini. Apa? Ini mobil orang depan. Oh, itu pasti ada. Iya. Atau... Si Arenda tadi mobil berapa? Keberapa oh. ada di depan? Kehalang satu mobil. Oh. 3 berarti ya. 3. Oh. Kehalang sama yang itu juga tadi. Iya, iya. Hmm, ya nunggu keringlah. Heeh. Oke, silakan. Iya. Wah, straching lah, oh. okay. ya. wow. stretching, stretching lah. Oh ya. Maksudnya geser? sampai jalan Oh. Di bawah sini. Oh ya ya. ya. santai Om santai. Oh, oh, ya. aja. Wah, dulu. Mau berjemur. Di mana? Yeah. Sini nah, sini. Ya. Mau kencing Om bentar Om. Boleh. mantap. Ah, nah, jadi di sini gopro saya mulai error, nggak bisa merekam audio. E, Kedengaran sedikit-sedikit, tapi ya hasilnya seperti nggak ada suaranya. Jadi terpaksa saya mengisi suaranya. Bisa dilihat. Suasananya mendung, kemudian tracknya basah, lalu akar-akarnya pasti licin ya. Sempat latihan di sini sebelumnya, saat basah, saya sempat jatuh. Jadi untuk track yang basah, saya sedikit khawatir akan jatuh lagi. Awalnya saya minder, karena cuma memakai SISQ D7. Tetapi melihat peserta lain ada yang memakai sepeda yang serupa, nggak apa, apa lah dicobain. Nah, di start SS1 ini, saya minta waktu sekitar 45 detik supaya agak jauh dari peserta yang depan dan juga untuk menghindari berebut track, karena itu akan memakan waktu. Meskipun lancar atau peserta lain mengalah, tapi uh, tetap saja akan mengurangi waktu kita, karena kita sempat mengalami slowdown. Tracknya basah, akar-akarnya licin. Ternyata banyak penontonnya, ya. Makin nervous, saya menjelang turunan curam SS1, saya bertanya-tanya, kira-kira mmm, bakal rusak gak ya? Nah, ternyata memang rusak dan jalur yang biasanya saya lewatin uh, jadi sedikit berubah. Banyak peserta dari master A yang saya lihat uh, mengalami kesulitan di sesi turunan curam ini, ada yang overspeed. Kemudian ada yang kepleset Jadi Alhamdulillah saya bisa lewat dengan selamat Jadi prinsipnya kalau misalkan jatuh Itu akan menghabiskan waktu sekitar 5-10 detik Tergantung jenis uh, keparahannya ya. Jadi kalau bisa uh, run pertama ini smooth Tidak jatuh Kemudian uh, bisa dipush sedikit Itu akan lebih banyak menghemat waktu jadi cuaca yang dingin itu membuat uh, badan saya kaku ya. Nggak, nggak enak meskipun tadi sudah pemanasan tapi rasanya itu kayak ah, belum panas gitu. Dan juga sepertinya tekanan ban saya hmm, terlalu keras sedikit. Kurang empuk. Jadi kerasa lebih licin. Dan ya bikin khawatir aja rasanya. Takut kalau kepleset lagi. Ban yang saya gunakan adalah Maxxis 2 titik. 5 di depan dan juga swalbe hans 2.35 di belakang dari sini sudah mulai agak landai bisa ditingkatkan kecepatannya tetapi rasanya kaki lemes karena sudah habis tenaga di section yang curam di sini akar-akar masih banyak dan juga arahnya tidak menentu jadi licin sekali di sini beberapa kali saya lihat ada rute atau jalur baru tapi saya nggak berani lewat karena belum pernah mencobanya jadi saya uh, bermain aman sesuai dengan jalur yang biasa saya berlatih kalau dari kamera GoPro sih nggak kelihatan ya ban belakang saya itu aslinya ngecot-ngecot atau ya ngepot-ngepot gitulah, karena licin plus dominan remnya itu kan menggunakan belakang Saya sebenarnya sempat terlintas pikiran apa saya, saya lah strategi ya, karena e, turun di awal-awal dimana masih basah tracknya Alangkah lebih baik kalau misalkan saya e, di urutan terakhir sehingga agak kering treknya jadi lebih pede gitu Tapi sisi buruknya kalau misalkan saya teran di agak akhir-akhir Tracknya jadi banyak rusak dan juga takutnya trafficnya menumpuk di tengah. Malas lagi kalau kehilangan waktu hanya gara-gara ingin menyalip peserta lain. Jujur, baru pertama kali ini saya melakukan full run. Dalam artian, satu yang baru ini, ya baru kali ini saya melakukan dari atas sampai bawah tanpa henti. Karena sebelum-sebelumnya itu selalu berhenti, entah itu di tengah maupun di tempat yang menunggu teman-teman gitu sempat bertanya-tanya juga apakah saya kuat nanti di setengah SS1 ini atau enggak karena itu tadi baru pertama kali saya menyoba untuk run penuh kalau misalkan stamina udah habis atau sudah lemes duluan berarti saya bakal banyak kehilangan waktu di SS2 setengah terakhir sebentar lagi jalur hutan ini akan berakhir sehingga kita berada di Transisi antara SS1 klasik dan juga SS2 klasik. Nah, di sinilah tempat biasanya saya istirahat menunggu teman-teman. Pas waktu saya mencoba untuk pedaling meningkatkan kecepatan, aduh, kok ternyata udah lemas ya kaki. Sehingga saya cukup konservatif di sini, dalam artian menghemat tenaga untuk setengah run SS1 sisanya. Tak lupa di depan itu ada satu jalan banyak batunya. Kalau misalkan overspeed saya memakai ban yang tidak tubeless takutnya uh, snack bite atau bocor. Jadi harus hati-hati sih di situ. Nah, sekarang sudah memasuki SS2 klasik atau yang menjadi setengah SS1 terakhir. Sampai saat ini berarti saya belum jatuh ya, paling Pedal Strike beberapa kali dan juga hampir terpeleset. Alhamdulillah, masih selamat sih. Oh iya, uh, rider depan saya tadi kan belum saya salib ya. Tuh, wah, berarti mereka kencang juga. Atau saya yang lambat? Nah, di sini saya takut untuk disalib oleh rider lain di belakang, jadi saya memanfaatkan uh, peluit tanda orang melintas di setengah SS1 terakhir ini lebih capek daripada setengah SS1 awal, kenapa? karena banyak trap-trapan dan juga jalannya itu benar-benar uh, tidak rata gitu jalannya itu curam meskipun tidak securam SS1 awal hal ini yang bikin capek karena kita selalu didorong terus, sedangkan kita harus kontrol speed karena masih pemula ya, jadi kita capek untuk ngeremnya Selain itu, kontur tanahnya tuh memang nggak miring. Jadi, uh, istilahnya negatif gitu ya. Jadi kita seolah-olah uh, cenderung-condong untuk miring ke kanan. Bahayanya kalau misalkan nemu akar yang licin, nah itu bisa jatuh. Di depan saya mendengar peluit, di mana ada rider yang baru saja melewati. Berarti tandanya saya siap-siap menyalip Salah satu rider di depan Coba dengarkan sayup-sayup suara saya yang terekam di Gopro berikut trak, trak. Trak. Ayu bang, ayu bang. Ya. Ternyata bukan rider siski D 7 yang di depan saya tadi Wah berarti dia cepat juga nih Nah di sini tuh saya merasa sudah capek sekali Jadi semangat untuk ngebut itu sudah dihalang-halangi tangan yang lemes, pengen rasanya berhenti untuk melemaskan tangan sekaligus, ya stretching-stretching dikit lah, eh tapi sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara penonton wah agak gengsi juga sebenarnya kalau nggak ngebut, nggak keren nih, disitu suara penonton membuat semangat saya bangkit, andai kan si GoPro-nya ini ada suaranya hmm ramanya penonton jadi bikin semangat dari sini entah dari mana tenaga saya kerasa ada lagi jadi untuk pedaling kayaknya bisa nih nah dari sini saking semangat pedaling gimbal saya sampai kena kaki ya udah melihat ke bawah deh tapi untungnya gimbal ini mempunyai mekanisme untuk kembali lagi ke posisi lurus seperti semula jadi ya nggak usah khawatir pancal terus, pancal terus, pancal terus pokoknya sampai habis tenaga S1 hampir berakhir nih single track ini merupakan single track terakhir sebelum tikungan S lalu di section final terakhir, tempat timernya dipasang, nah di sini di depan nanti ada Berem hancur yang mengakibatkan Kang Gopal tuh jatuh tapi untungnya saya sudah melihat dari agak kejauhan nih Berem kok Gak normal sih bentuknya Jadi sudah mulai Antisipasi untuk ngerem Sejak dini Alhamdulillah akhirnya Berakhir juga nih SS1 Hah capek sekali Dan ternyata di depan saya Rider bukan Rider CisQ D7 tadi Dan jaraknya lumayan deket Loh berarti Kemana nih yang CisQ D7 ini Apa dia Nyalip dua rider ini ya udahlah lupakan. Uh, untuk hasilnya, SS1 ini saya mencatatkan waktu di 8 menit 30 detik. Alhamdulillah. Ya, clean run. Tapi masih belum puas sih, karena kurang push Tapi, udah capek. Ya, gimana coba? Oke, okay, lanjut LS2 menuju ke SS2. Huh, capek ternyata disini uh, ini saya kasih tahu treknya basah seperti ini ini pun di, da apa, di daerah jalan ya jalan akses apalagi tadi yang di dalam hutan gitu wah itu asli licin banget parah terus jalannya tuh batu-batu kalau dibecek wah kemana-mana gini bikin capek bro energinya terbuang sia-sia kan, kan. testimoni gimana? track sukawana. mantap? mantap, cuman gak tau eh harus nyali, ya? Oh. siap oke, okay, start SS2 siap tuh SS2 tadi saya nanjak wow, 55 menit kawasan santai sih service 45 detik lah. Kang pawu di depan 45 detik om 45 detik Wah, wow, ini bos. clap لا باي انتظر يا clap Terima Aish. Right. Right. Right. <tos> <tos> <tos> <tos> ya. Ini ya. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. kan? Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Yeah. <tuh> eh, nah, di, <tuh> ya udah selesai nih bikin dongeng yang sudah dapat kredit itu terus terus paus, Mas? Oh iya, oh. oh. oh, siap di oh, <tuk> ya. Oh, ya. Ya, ada 5 wih, kos saya total 12 <tuk> segitu oh, tuh dia. dari 141 jadi masih oke okay, lah ya Ay, nomor tuh kita C masih jatoh lagi 19 ya? wih untuk mantap, <tuk> <tuk> bro cerita jatuhnya jam keceh-keceh kita suruh lihat yuk kan? nungun pisang <tuk> nungun <pisang, nuhun. tuk> <tuk> apa om Joe? mana? yuk, jadi karena ga ada door press jadi saya pulang aja lagi eh, uh, seterah jam berapa nih? jam... Dua puluh, kita pulang aja.